Nama saya adalah Camilla Farah Aziza, kelas 7F, absen 15 Saya akan menceritakan dongeng tentang berlian tiga warna Anika menemukan tiga kotak berwarna ungu biru dan kuning di kamar ibunya Kata ibunya, jika ada tiga sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu Akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualangan hanya satu jam Anika menyukai warna ungu Tamika teman dekat Anika menyukai warna biru Dan Cika menyukai warna kuning Saya ingin mencoba petualangan indah itu bu Saya punya sahabat yang menyukai warna itu Anika meyakinkan ibunya Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika Minggu pukul 6 mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru di kamar Anika serasa ada langit Ayo kita buka kotak masing-masing dengan warna kesukaan Sekarang kita buka Satu, dua, tiga Wow Lima detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi oleh berlian Selamat datang di negeri kami Seberama kerajaan mengatakan bahwa akan datang tiga anak yang menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak bernama Candy. Ia tertidur sejak dua tahun yang lalu karena ia memakai tiga kalung berlian sekaligus. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tolong selamatkan putriku. Ta tapi... Chika dan Tamika memprotes bersamaan karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. Chika, Tamika, ayo kita tolong putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Itu putri Candy. Anika berlari menuju putri tempat tidur Candy. Dengan ragu, Tamika dan Chika ikut mendekat. Ayo kita ambil sesuai warna Andika, Anika menjelaskan Baik Jawab Tamika dan Cika serempak Putri Candy menguap Pelan-pelan matanya terbuka Oh terima kasih, terima kasih Sebagai hadiahnya Ambil ini Ratu memeluk ketiga gadis itu Lalu memberikan tas yang lumayan besar Terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami Ratu berucap penuh haru, dengan cepat Tamika dan Cika menyahut tas yang diberikan Ratu, tapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas besar itu. Waktu kita tinggal 15 menit, kita harus segera pergi. Anika berteriak, tapi tas berlian ini tidak bisa kita bawa, kata Tamika dan Cika hampir bersamaan. Tinggalkan saja tas itu, yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini, tegas Anita. Anika. Anika menarik kedua tangan sahabatnya untuk menjatuhkan ketiga kotak berlian tiga warna, dan boom mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur. Anika gagal total pertualangan kita karena kita meninggalkan satu tas besar isi berlian itu. Tamika berteriak ke arah Anika, 'Kamu menyia-nyiakan rejeki yang ada di depan kita jika menimpali dengan keras!' Anika dengan tenang memegang kedua tangan sahabatnya Kita tidak gagal Dan kita tidak sia-sia Kita kita telah berhasil menolong Dan menyelamatkan diri kita sendiri Untuk apa sentuh bukbril berlian, berlian tapi riwayat kita tamat Anika menggenggam erat tangan sahabatnya Tamika dan Cika menyahut erat Genggaman tangan Anika Ketiga sahabat itu saling merangkul Terima kasih. Itu adalah cerita dongeng berlian tiga warna dari saya. Saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Terima kasih.